yang terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah perasaan Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi Menjelang siang hari ini Tentunya lagi-lagi persahabat ya Pemberitaan Lesti dan Rizky Bilal ini marah Di jagad maya Kita lihat sampai Tentunya Gus Miftah pun persahabat ya Diwawancara mengenai soal Bayang kudingan dedek Lesti Itu hamil di luar persahabat ya Dan kita lihat Luar biasa seorang Gus Miftah aja persahabat ya ini menyampaikan Orang sudah halal, leslar, ngapain diungkit-ungkit persahabatnya? Banyak yang haram tentunya Di uh, luar sana diam-diam uh, saja Tetapi mengapa orang yang sudah halal masih diungkit-ungkit? Ini tentunya penjelasan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari seorang Gus Miftah yang selalu mesupa persahabat ya. Gus Miftah mendoakan untuk Lesti dan rezeki Bilar mudah-mudahan selalu bahagia. Wow, Allah banget ya, luar biasa. Dan kita lihat di sini ada sebuah kalimat. Memang sungguh aneh negeri kita ini persahabat ya. Yang haram aja digeungkit-ungkit, kok yang halal malah dibesar-besarin. Wow, memang luar biasa. Di negara kita persahabat ya, ini lucu banget apalagi uh, Mas Wawannya itu ter terutama pertanyaannya selalu aja persahabat ya ingin menyudutkan Lesti dan Bilar. Diunggah kembali postingan ini oleh kesenjangan putih skor Bilar ada kalimat caption yang dituliskan ini. Sekarang sampai seorang Gus Miftah aja persahabat yang ngomong yang haram yang berdosa dibiarin yang halal malah diinjirim. Ini emang dah tanda-tanda akhir zaman apa ya tuh ya. Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali respon, banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans. Iya ini dari akun Instagram. Gunawan 2019 Sumpah sampai kapan ini TV-TV di Indonesia gibahin orang Sekarang malah les ya dirugikan Mereka digibahin Gak dapat apa-apa yang diundang malah beruntung Dan berikutnya kita lihat juga Bersahabat komentar lain diberikan Dari akun Instagram Mila Ojar Skur Makeup Mengatakan repot bener sih Ngurusin rumah tangga orang si Wawan Tahu mereka nggak merugikan siapapun Nanti baby lahir juga nggak minta uang negara Memang luar biasa lucunya negeri kita persahabatnya Yang halal dibesar-besarkan Yang haram malah gak diungkit-ungkit persahabat ya. Pada akhirnya tentunya semua orang ini menyudutkan les dan Bilar Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Ami Falkot yang uh, mengatakan di kolom komentar nggak mau sekali datang ke MUI Wang Biar jelas kehalalannya Katanya itu persahabat ya. Sudah beberapa ustad Sudah beberapa uh, Tentunya orang yang paham agama Ketika diwawancara jawabannya Sama semua persahabat ya Yuk kita sama-sama mendoakan mensupport. support menjaga Lesti dan bilar mudah-mudahan untuk rumah tangga idola kita selalu diberikan kebahagiaan dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya kita lihat juga persaba di sini ada sebuah momen cute banget nih dari dedek dan kakak bilar. Perhatikan ekspresi dari lesnya, menggemaskan. Mudah-mudahan bahagia selalu pasangan terfavorit kita. Mudah-mudahan bisa menjalani semua rintangan yang sedang dihadapi. Dari banyak berbagai orang yang tidak menyukainya Berikutnya kita lihat juga bersahabat ya Masya Allah ini momen ketika Leslie Kejora menemani suami tercinta main sepak bola ya Wow terpantau Lagi duduk berdua, lagi ngobrol bareng bersahabat ya Mudah-mudahan selalu seperti ini Harmonis, romantis yang selalu membuat kita bahagia Berikutnya juga, kita lihat persahabat ya, adakah berbahagia yang kita dapatkan? Tentunya sebentar lagi akan tayang persahabat ya di Kobas Entertainment, eksklusif. Lesti dan Bilar akan baby moon ke Turki, persahabat ya, tuh Masya Allah banget ada kejutan bahagia. Tentunya hari ini jam 11 bakal hadir. Acara Lesti dan Bilar kolaborasi bersama Kopas eksklusif persahabatan Lesti dan Bilar akan Baby Moon ke Turki wajib pantengin dukung support yang terbaik untuk kesayangan kita mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita selanjutnya juga kita lihat persahabatan terkabat terbaru nih dari dede Lesti yang mengunggah sebuah postingan di iget pribadinya. Mudah-mudahan bahagia selalu selalu sehat Dan kita lihat juga bersahabat ya Dede semakin cantik Semakin auranya positif Masya Allah Mudah-mudahan selalu sukses Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang Selalu fitnah bersahabat ya Kita selalu bahagia Melihat dari Allah Yang tentunya selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu bahagia dan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan keberbahagia